Everybody welcome back to my channel kali, -kali lagi ya sama gue di sini yang di channel yang selalu memberikan info info terupdate up to that nih. Dan tentunya membahas seputar dunia slot. Oke, okay, di sini gue bermain di Gates of Olympus dengan bawa modal 14.000 nih. Ya gue main dengan bawa modal ribu ya kan lumayan dan sini gue langsung start di bed 4800 ya mudah-mudahan hari ini gue dapetin uang jajar dari si ini Gintil yang kayak kuntul ya oke dan sini gue bermain dengan pola spin yang pastinya simple dan gak pake ribet ya semoga mudah dipahami buat para slaughter mania oke okay, sambil kita melanjutkan yang pastinya gue mau sapa-sapa temen-temen dulu yang ada di luaran sana gimana kabar kalian hari ini semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar nih ya Oke okay, di sini gue nysulnya so san dulu ya tentunya di situs yang mudah jackpot ya dan ini tentunya rekomen banget buat para komania ya. ya dan yang pastinya situs ini juga sudah aman dan terpercaya Jadi kalian gak perlu khawatir lagi ya seperti ini memang aman terbaik the best Oke. Okay. Ini luar biasa banget ya. Pokoknya ini situs yang memang menurut gue tuh worth it ngasih keuntungan yang besar lah ya. Oke, okay, jadi langsung aja. Di sini gue bermain di Permen 138. gajah makan permen, gak permen. Ya, gue bermain di situs Permen 138. Ya. Yeah. Oke. Okay surat dulu cakep eh uh, mahkotanya kotanya connect cuy. Dah ya. Oke, okay, lumayan 260.000 dikasih super du ya auto cuan. Oke, okay, masih seperti biasa di sini gua akan membagikan tips dan triknya nih mengenai info slot gacor, pola slot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini ya untuk kalian pastinya. Jadi buat yang udah mampir di sini, simak masih terus aja videonya, jangan di skip ya, biar nggak ketinggalan untuk info-info dari gue di sini, ya. Oke, okay, yang pastinya ini situs menurut gue ini yang sangat-sangat uh, the best ya. Ini juga lagi booming juga, ya kan, gacor juga, apalagi ya. Jadi nggak usah lama-lama, yang penting kita fokus aja ke game. Ini pasti main santuy-santuy aja, gak usah ya, terlalu terbawa hawa nafsu ya sayangnya. Jangan lupa juga selalu sediain kopi dan sebat sebatnya biar makin mantul ya kan Gak tegang, gak kepaneng juga Oke okay. Gas lagi Oke okay. nice. Nah Lagi dong uus uh -uh. Oke okay dulu oh mantap jiwa ya pasti buat kalian yang baru lagi di channel gue jangan lupa untuk dibantu support channel ini ya sayang terbunyi dengan uh, klik tombol like comment subscribe dan share sebanyak-banyaknya Agar channel gue semakin berkembang dan semakin maju, ya pastinya biar gue juga lebih semangat lagi bikin video terbaru untuk menghibur teman-teman semuanya. Oke kali ini gue langsung hajar dulu aja ya by spin di 120 ribu. Kalo ya, tahu ada keajaiban lain ya kan yang membuat gue dapetin cuan-cuan dari si uus intil ini yang kayak kuntul ya oke okay, mudah-mudahan sih hari ini hari keberuntungan gue tapi sejujurnya aja gak masalah ya yang penting gue bisa dapet insulan, gue bisa profit dan gue bisa WD di game ini pokoknya gue gak mau merungkat walaupun pada dasarnya namanya permainan itu pasti ada menang kalah gitu ya tapi bisa mungkin ya gue juga meminimalisir keringkatan ya guys ya oke okay. Nah kalian juga nggak perlu khawatir karena gue juga bakal ngasih kalian uh, tentang info pola gacor Olympus hari ini dan klub gacor hari ini ya khususnya buat kalian Apalagi yang suka main modal race, ya. nih. Aduh ini enak banget ya dilihatnya Gascon masih ada 5 spin lagi nih Ayo dong Uus Ah ini cakep banget mah kotanya Kone rp dikali sebelas 11 duit auto 330.000 sensasi now ya aduh akhirnya ya enggak butuh waktu lama lagi hadis ini mungkin gue mau langsung cabut mau rehat dulu karena ini sudah di posisi aman ya sayang ya. <gif> oke okay, dan gue juga ingin menikmati hasil dari permainan ini ya di Gash of Olympus tentunya di permen 138 ya Pokoknya yang belum join, mending langsung hajar aja, gaskan. Linknya udah ada di pin komentar, jadi kalian tinggal klik aja, langsung join sekarang. Oke. Okay? Dan buat para sultanmanya so yang lagi nonton video ini, ya. Nih, gue mau ngasih tahu untuk disclaimernya terlebih dahulu, ya. Oke, okay, pokoknya jadikanlah tontonan ini sebagai hiburan semata. Tidak untuk ditiru, dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas oke, okay, sudah mengerti ya oke, okay, mudah-mudahan info yang gue sampaikan di disini bisa bermanfaat ya dan pola-pola yang gue bagikan pun juga bisa berguna atau bisa membawa hoki ya buat para notar oke, okay, sebelum gue pamit, gue mau ngucapin makasih banyak buat yang sudah nonton sampai habis semoga enjoy, semoga video gue ini bisa menghibur kalian semuanya ya Oke eh, gue izin pamit dulu nih tentunya uh, Sampai ketemu lagi di video berikutnya Salam Jackpot, Salam Tentasional Kita semua semangat para Pejuang receh nih tentunya ya Oke Salam Permen 138 Bye